sobat AKF, sekretarius. Sebelum pokerkan ya, saya akan main atau live streaming dulu. Bus Simulator Indonesia Tour to Budak Tidur. Sesuai judul ya. Pokerkan, adalah tidurkan. Oke. Hah, setelah nonton beruto bekerja Hahaha. di sini. Oke. ya tur mode terus family gathering tuh udah tidur dari Surabaya ini dia kok nah. rute pendek lagi guys ya pengantar tidur ya ini penutup live streaming untuk hari ini ya besok lagi besok tur ke apa tuh Surakarta eh ya. Kemalioboro sama Surakarta oke okay, udah nyalain lampu dari awal aja udah nggak apa-apa nggak hujan juga nyalain wiper ya <laughs> video sebelumnya nih ya saya tuh kalau ini ini putar, -putar gini bertruk-bertruk ya masuk ke rekaman gitu jari saya gede banget sih guys ya. jempol nih gede apa nih aduh ampun, ampun. <laughs> oke, okay. sekarang kita jemput para penumpang sebelah rumahnya, Ya, oke, okay. jangan dianggap serius, guys. Ya, Di sini saya sempat tanda salah. Ya, segala sesuatu yang malangnya jalan, saya tabrak, guys. <laughs> Karena itu menghambat, ya, durasi waktu gameplay jadi panjang. Om telat, om. Ntar nih, sepertinya saya lupa nih, guys. Kan? Lupa volume game kegedean, guys. Nanti nggak ada suaranya, saya. <laughs> Untung belum jauh, ya. Om telah lihat, Om. Oke. Okay. Untung baru maju, nih. Tadi ya Di film Boruto tuh Si siapa namanya Guru Hananya tuh Tertangkap ya di, Oh tadi dia Sama seperti saya guys ya Memiliki perwadian ganda gitu di Guruhana tuh Hana Sensei perwadian ganda dia apa, Alter Ego ya? Iya. Uh, sama ah, kayak saya Alter Ego. Lu banding saya di dunia maya dan dunia nyata? Uh, beda jauh, guys. Beda jauh. Oke. Okay. Sini... Kita... depan ke belakang kiri ya. Dan di film One Piece juga tuh anime tuh. Si Otamanya beraksi, guys para uh, gifter itu anurut uh, semang si Otama ya. Karena si Kibidango itu. Uh. Uh, mantap. Ya walaupun di Manganya kan udah selesai itu lawan Kaido. Saya nggak baca manga guys. Ya, kenapa? Kalau punya majinasi ya. Tapi menonton film lebih seru daripada membaca. enggak ya, sih? Dasar males. <laughs> Aduh ampun dulu atau saya kecil saya antusias banget baca manga ya, Sampai bikin manga saya sendiri ya, manga Pokemon saya kan penggemar berat Pokemon ya saya bikin karakter saya nama saya dengan Pokemonnya saya ya. Kalau di film kan pekacu tuh ya, kalau saya Eevee, guys, karakternya tuh IV terus Jo apa, apa Umbreon ya Umbreon yang hitam tuh, Umbreon ya itu. Oke di sini kita Masuknya kamera first person aja. Perbodoh, bodoh. <laughs> ini game ya. Apa-apa kalau di game sih. Top! Oke. Okay. Nah, karena ini family gathering. Yang penumpangnya sama mama semua guys. <laughs> oke, okay, skip. Skip ya, oke. Okay. Nah, kepo nih di lantai dua ada siapa aja nih. Kepo, saya selalu kepo. Tidak ada orang, guys. Aduh. Si mbak nih. <gülme> Oke. Okay. Lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyiksa diri, guys. Ya. Kalau kalian tidak bisa main yang per person, main yang third person. Kalau nggak bisa juga, semuanya masih nabak aja. Yang... Apa, ya apa Aduh, ampun. Kok ada notif apa tadi Facebook? Aduh. Oke. Kok tadi kan notifnya WA semua tuh WhatsApp. <laughs> maksudnya saya udah dimatikan sementara ya karena ada yang telepon terus guys, aduh. Saya mau ngeleti teleponin terus ya kacau. Itu loh. Aduh, Oke, yang terus saya guys ya kalau ada telepon angkat guys, jangan menghindar ya. <laughs> Oke, okay. door, ini ngalangin jalan kalau kayak gini. Aduh, durasi lagi mau percepat, malah jadi lambat. Oke. Oh. Oke, okay. saya bantu kamu ngelip di sini kan. Bisa lewat, Guys. Bisa muter nggak? Ada jalan muter nggak? Ada ada jalan memutar ya. Aduh, lakuan, kelakuan. Oh, oh ampun ampun. Gak bisa jalan ya, malang nih besnya nih. Semangat laju. Wah, wow, oke. Okay. rupanya pelan banget ini. Oke. Okay. Awas. Awas Anda, aduh tuh. Sorry, sorry boy. Aduh, sampai kamu sampai ngoler nah, begitu ya. Ngampleh kamu sampai ngampleh motornya nggak mau dilepas lagi ngampelnya lihat tuh. Tewas ya. <laughs> Oke, okay, ini rute nggak jauh-jauh, nggak usah isi bensin lah. Sorry, itu kan hujan, nyalain wiper ya. Gak ada salahnya dari awal mau berangkat nyalain wiper. Kenapa sih hujan? Gitu loh. Nah, itu blok kiri karena nanti sana ada bus, jalan karena ulah bus biru ini. Pengendara yang sangat loop. Ya, pengendarannya sangat lub banget nih drivernya. Aduh Oke, okay. nah, blok kiri depan sini. Yep. Jalannya masih nyambung guys Walaupun Apa Tujuannya sama lewat sini lewat sana juga Ini lebih besar jalan nih Tadi sempit guys Sebagai seorang noob saya kesulitan lewat jalan tadi Plus ditabrak sampai malang jalan Aduh Oke okay. Kenapa ini suruh belok kiri depan nih Apa bener Rem lu. Aduh Kok gini? Oh... Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Bener-bener oke okay. Berarti langsung belok kiri ya Nanti ke kiri langsung terus Ini agak kacau karena saya tidak mengikuti petanya Garis biru Jadi kacau guys nah. Lihat, saya suruh balik ke jalan yang itu guys Sudah tahu macet ada bus Lihat peta tuh aduh taruh dulu nih tar dulu nih oh iya benar lurus oke tuh kan jadi benar lagi petanya tadi suruh belok kiri aduh baiklah lagi tadi macet aduh ada ibu guys aduh hampir kesrempet tadi ada ibu-ibu Oke. eh hey, belok aduh nyumpirnya kayak gini tuh udah part 15 masih noob mengendarinya ya ya jangan masalah guys ya belum sampai part 2 juta kalau udah sampai part 2 juta mungkin profesional nyupirnya ya aduh Aduh, ini awal sedikit delay ya antara penekanan sama ini. Pelok apa nih? Hah, ada apa ini? Kok nabrak loh. Jukir balik guys Mungkin kita kesini kan disuruhnya Kenapa nabrak guys haduh Nabrak ini Kenapa nih Kok bisa begini Kanat saya nggak ngikutin ini kali Garis biru Udah pakai mobil berek Berek aja lah bayar ampun, ampun. Nah Kita balik ke sini Ini harus bayar uh durasi nih, gitu aja. Ampun, ampun, ampun, ampun. Walaupun saya sih, no problem ya, durasi ya. Berjam-jam juga. Tapi, gitu loh. Tapi, semakin lama durasi di jam segini. Mantuk guys kayak yang part berapa itu. Aduh, bablas anginnya ya. Mata kemana, gimana kemana ya. Wah, kacau. Padahal jam 10 malam itu. Mata dah ini mawat ya, eh. aduh ampun ya begitulah kalau anda sambil bekerja sambil habis pulang kerja langsung streaming ya lelah. <laughs> oke okay. nah ini tadi lagi nih oke okay. Kenapa saya nggak pakai topi? Topinya di sini, guys. Alkohol di kursi, <laughs> Aduh, ada yang nanya, padahal ya saya malah ini. Masih eh, ada yang nanya, kalau yang nonton di video sebelumnya, ya, walaupun gak nulis di komentar gitu. Kenapa? Gunakanlah feeling, ya, <laughs> gunakanlah feeling, walaupun. Dia tidak menulis di kolom komen, tidak ada ya, oke okay, dari sini, oke, okay. nah, oke oh, dari Surabaya ke Mojokerto, ya. Oke, terus ada climb ya. Tonton dulu. Enggak nanti. Sampai pool gitu. Tonton pool. Oh, sebenarnya ini wajah saya gelap ini, guys ya. Karena kaki saya. Kaki saya sila, guys. Saya duduknya sambil jongkok situ. Kakinya ke bawah dingin guys ya. Walaupun dikasih ini. Karpet. <laughs> dingin. Tetap. Enak kayak gini. Posisinya. Bel jongkok. Aduh. Cepat kaki saya guys. Sama kaki sendiri segitu gedenya. Segede ini. Kaki badak. Kelihatan aja. Aduh. Ini cowok ini, ini parah nih, aduh, oke. Okay. Saya ingin belikan lagu guys ya. Ih, copyright ya? Potong aja ya. Mungkin kalian tahu lagi ini ya. Mungkin sekarang kau... Apa? Uh, Upa liriknya, aduh, ampun, ampun. Mari kita ulang. Mungkin sekarang kau masih berbahagia. Tolong, tolong, tolong, tolong. Makanya kalau lagi berkendarat jangan sambil nyanyi. Nabrak ya. Kau kan meminta tuh kembali. itu buka sih Mungkin sekarang kau masih berbahagia Dengan diri... Macet aja nih, aduh... Tolong, tolong kameranya... Nah... Dengan dirinya... Dengan cintanya... Oke... Okay. Tadi gini kabarnya ya. Aduh, walaupun noobnya gak apa-apa kelihatan di jalannya tuh. Nah, depan kita suruh belok kiri nih, guys. Tapi, tunggu dulu nih. Rem dulu, noob, rem dulu. Nah. Ini suruh belok kiri ya. Oh, udah nyampe, guys. Nyampe. Sudah mau nyampe, guys. Oke, okay, kita belok kiri, guys. Hello Kirsi oke okay. untuk minggu ini ya live streaming bus ID nih besok terakhir guys ya karena sisanya sudah pernah saya lalui rutinnya jadi ya, tidak akan live streaming lagi sekali seumur hidup ya <laughs> Oke, saya benci, sangat benci sekali pengulangannya. Oke. Di sini kita puter-puter. Ya. Yeah. Pop! Nah. Oke, skip exit driver. Biasaan ya, baru nyampe hujan. Mana patung buda tidurnya? mana guys? Gak ada. Sosis belum ke sini masalahnya, guys. Apa nih? Tukang ini, sosis. Burger. Ya. Ini ini apa nih yang di Apa nih apa dia? Minuman oh. Kok saya malah ngeliatin nih parung sih. <laughs> Apapun -apa, saya kepo sih, guys nih. Jualan apa dia? Apa nih? kepanasih, uduk mungkin ya kalau kayak gitu tuh ini maju rah, Bahari memakan, apa nih soto lamongan wah apa nih Mag legender apa apa sih bacanya nih aduh oke, okay. Ya, yang favorit kelele. Nah, favorit juga nih. Nah, goreng. Oke. Ini si Dah, favorit semua yang berjajar di sini ya. Aduh. Oke, mungkin ada yang komen, saya nggak buka komen ya. Karena saya sangat saya trauma banget baca komen, baca chatting tuh trauma kenapa ya? Saya kalau baca chatting serius nih guys ya. Saya tutup pakai jari saya gini nih. Pelan-pelan saya buka, baru saya baca. Serius, saya takut banget baca chatting itu Kenapa ya? Saya takut banget, yakin. Sama ngangkat telepon tuh, guys ya. Sama, saya trauma kalau ngangkat telepon tuh. Saya ini punya ini gangguan jiwa tuh. Ngangkat kayak gitu kok takut. Aduh, aduh, aduh. Serius, guys, bukan bercanda. itu Saya emang takut takut saya takut ngangkat telepon sama takut baca sms atau ea ya atau telegram saya parno gitu nah, apa ya ini oke oh, mana patung benda tidurnya ini dalam oke apakah kita bisa masuk kita melipir aja, kita melipir, melipir, melipir, melipir di sini. Loh, slot mana guys? Tolu, soalnya di dunia, dunia nyata saya belum pernah ke sini nih. Maklum kalau nyari-nyari kayak gini, nih. aduh, itu masuk nih. Sekarang bukan sini deh, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sini, mungkin ada jalan ternyata. Oke. Okay. Aduh, itu itu sih mau ke Guys? Mau kemana itu tadi ke yang sana? Saya belum pernah kesini sini misalnya. Tolong pemberi pencerahan ya. Itu tadi mau kemana tuh ke sana tuh? Ruang apa? Bangunan apa tuh? Ya. Yeah. Oke. Okay. Oh, itu. Seperti yang di thumbnail ya. Apa nih kolam? Hieronymon, loncat plus, Mengampung Wow Amazing, biasanya nyelep plus gitu ya Error gitu, kayak waktu di Brexit Ini enggak, dia berjalan di atas air, guys Wah Mantap <laughs> Oke okay. Hei, patungnya di belakang kamu nggak nampak ngadep kesini mau liat joget Iya yeah. Iya, yeah, kadang-kadang ini Hei, patungnya di belakang kalian yang nampak ngadepnya kesini Haduh, kadang-kadang, kadang-kadang Iya, -kadang. yeah, kayak gini tuh guys, wadah hey. Eh, bisa samperin gak sih, deketin Bisa dong lagi ini, apa? agar rebahan ya rebahan dilarang melintas oke oh, wajahnya iya, eh, lagi polorkan, ya. Oke sebentar lagi juga saya mau polorkan nih, sebelum polorkan tapi ya. saya mau misi Mobile legend dulu guys, yang saya ya Yo, siapa yang udah dapat skin ini? Pegasus. Skin saya apa? Saya Pegasus. <guluh> 10 kali draw pasti dapat tuh skin. Cuman sekitar berapa ya? Gak usah banyak-banyak top up-nya, ya. pasti dapat itu 10 kali draw. Kalau mau top up tuh pasti event aja, guys. Itu pasti dapat skin ya. Main musuh ID malah promo Mobile Legend. Mana sih? Oke, langsung aja kita balik lagi ya. Ah masuk, continue. Oke, kelamaan tadi gara-gara salah jalan ya nabrak. Oke, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim kita kembali ke Surabaya guys. Oke, basmalah aja, basmalah dan hamdallah saja. Kalau asli itu ya kalau perjalanan asli ya baca doa selamat ke perjalanan bilai tawakal tuh itu, eh, okay. emang dua selamat ya rubahan nggak Aduh, di kamar enak bangetnya. Oke, okay, nggak salah kan terlihat tuh, tuh ada tas kan Untuk keselamatan guys, walaupun abrak juga nih, nggak apa-apa penumpangnya masih tetap segitu jumlahnya. Namanya juga hehe, gitu. Namanya juga game nih. Ah. Sekarang ini vlogger ya. kemana nih kok kanan kiri biru semua? Lihat coba. Ke kiri bisa ini tuh ya. Ke kanan bisa. Taruh dulu kita kendar di sini nih. Berarti kita ke kiri aja yang dekat. Ke kiri guys. Tuh Oke okay. Ini mudah-mudahan suara saya masuk ya Masuk ke recording Mudah-mudahan Kalau enggak ya Ngomong apa mau bisu Aduh Udah berbusa-busa gak kerekam ya Lucu kadang Pernah saya kayak gitu Bikin video hampir satu jam kalau weco gak pugu kayak saya ini Baru gini nih Polanya gak ada Aduh Lucu banget ini Pengalaman paling lucu saat Pengonten Hehehe <laughs> Oke okay. Sampai saya download ulang. tuh video yang udah di-share-nya. Terus saya dubbing ya. Lucu. Ini dubbing. Aduh. Sorry. Durasi guys. Mengalangi jalan. tak Tabrak saja. oke Aduh. Pandasnya lambat ya. Dorong kruk, oke. Nah, oh, ini jauh sekali. Nah, namanya jauh. kaki saya gatal, tangan saya gatal. Ini taruh nih? Oke, lanjut. samsul karwos <girly> apakah suara saya sekarang beletrak betruk ini layarnya, layar tentunya terekam seperti di video-video sebelumnya kalau masih terdengar masih emang saya mencet layar sentuhnya penuh dengan energi ya beletrak beletrok begitu <girly> yang lembut kalau tekan layar tentu itu terus gunting kuku ya kuku yang bikin suara petrakel trok begitu tuh. Nah ini belok kanan nih. Belok kanan guys. Oke. Okay. Kita disuruh muterin dulu kota Mojokerto sini tuh. Sebenarnya kalau kita ngikutin garis biru nih. Oke. Okay. Tuh. tuh. Kita mengelilingi ini alun-alun Mojokerto. Oke. Okay. Kita beloki. Oke, 45 liter. Solarnya. Nah, akhirnya saya ngomong benar solar ya. Nggak bensin ya. 45 liter solar. Oke. Charakter gilang tuh 1 juta bapak, Itu masih 800 saya lah beli nanti. walaupun saya sangat suka karakter si Budi ini, eh Bayu nih, biru. karena perseb biru guys, lihat di belakang saya tuh warna apa tuh? biru mualan tuh. oke, okay. busnya biru nih. <laughs> oke. Okay. Serah lagi, walaupun jalan masih becek. Tuh, VR. VR. Apa nih? Tepat wisata, ta? Oh, itu apa namanya? Aduh, rem dulu. Masih Cengho, iya Masih Cengho Sudah dilap streamingkan di part berapa itu, ada ya Tur Tumat to Cengho Masih Cengho tuh pada sebenarnya sepasuruan ya, bukan Mojokerto. Tapi namanya juga game, karena tidak, atau belum semua kota dimasukkan ke dalam game Ya harap dimaklumi saja, kalau salah penempatan ya Oke, okay. belok kiri depan, arah arah, munung. bus Walaupun bisa ini lampu ya, tapi enggak usah ngikutin lampu merah lah. Mungkin lama nanti durasi makin lama ini aja ditambah nabrak-nabrak, salah jalan aja udah durasian. Ya? <gutuh> ditambah nanti ngikutin lampu merah. Apu merahnya ditunggu gitu. 3 menit seperti dunia nyata ya. Tunggu 3 menit aku merah <laughs> Oke. Kita akan keluar dari kota Mojokerto. Nah. tuh bahaya banget tuh baru dibilang bahaya banget sedang nyemplung ya aduh kapator beko beko kamu membuat jaringan IndiHome terputus selama dua hari ya minggu lalu pas hari minggu ya saya tidak ngonten pas hari minggu di minggu yang lalu karena putus jaringan IndiHome-nya ya aduh Selalu aja wah ini nyakitnya kena beko ya kabelnya kena beko aduh aduh ini malah didorong ini enak banget ini hei enak banget ini aduh tronton trailer Toronto tuh benar okay. aduh yang benar jupir? kalem kalem santai ya. ntar lagi keluar dari kota Mojokerto yang kurang dari game ini pedestrian mungkin belum ada pedestriannya gitu. warga yang jalan kaki di pinggir jalan kalau ada sih lengkap ini gitu. sudah ada siang malam cuaca hujan kemudian pastir, badai kalau orang-orang aja yang pinggir jalan, cuman telol om telolat om doang sih kurang harus banyak. terutama yang lagi pada makan di itu tuh kayak lele gitu, mantap tuh kayaknya. Tolong sampaikan saran saya ke developer ya, semoga saran saya itu didengar gitu. Saran saya membangun kok bagus kak, menyuruh developer untuk pemberikan pedestrian, yang aja walaupun dia mereka tidak bergerak ya, diam gitu kayak patung, gak apa-apa. yang penting kan kotanya ada orangnya gitu, ada manusianya gitu, ya, cuma kedaraan. nah, kalau bisa ini hewan popor itu ya kucing terus bagong di tengah jalan tuh, kalau rutenya melatih hutan tuh kasih bagong tengah jalannya, ya, ditabrak gitu. Apa sih jangan bagong, celeng ya celeng celeng. Masalah masalah pelan pelan, aduh pelan pelan. Eh, stabil dong, stabil banget ya ini trimmer ini. Stabil banget dah tua masih labil. oke Kita lewatin sini ya. Surabaya terlalu banyak rute melalui Surabaya jadinya lewatnya sih sini, sini terus guys padahal beda-beda rute oke okay. oke okay. nah rumonya sampai ke depan tuh semua kameranya begini oke okay. masa sih ini dia e rem mundur mundur oke Yop. ah sampai juga alhamdulillah ya walaupun tadi hampir sesat di jalan, nabrak kendaraan lain, yang bikin malang jalan, bikin muter, durasi makin panjang, banyak nabrak pohon. Yang listrik kita berakin ya, maklum karena travernya banget guys ya. Lu banget oke skip. Nah, dari 24.000 jadi 49.000 ya. Lumayan tuh kalau nonton iklan ya. Oke. Terima kasih ya. Salam, AKAF Adit, Karunin, Pak Sagitarius. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. Ya, Tur Malioboro, Solo. Terima kasih sudah menonton. Pak Ehena Polorkan ya, sama seperti judul ini. Budak tidur, kali ini botak tidur. Oke. Okay.